Jika didengarkan, sepitas dentingannya terdengar seperti melodi Capin Banjar Yang dipetik melalui alat musik panting Namun jika dicermati, ada juga tabuhan gendang berupa terbang Ya, melodi yang terdengar memang didapat dari alat musik baru kreasi dua orang seniman Banua Seorang berperan sebagai pemetik senar dan seorang lagi sebagai penabuh Mereka adalah Mas Dar Hidayat serta Muhlis Maman memainkan alat musik bernama tartar atau singkatan dari gitar serta terbang Tartar oleh Julak Larau, Sapan Akrab Muhlis ia modifikasi dari dua buah alat musik bekas gitar dan terbang Sehingga lahirlah alat musik menghasilkan melodi bertekstur unik Lebih dekat dengan nada benjo asal Afrika beraliran country dan bluegrass Munculnya ide ini terpikirkan Julak karena hendak mengkreasikan beberapa kesenian daerah Seperti Sinoman Hadra yang hanya diiringi vokal dan tabuhan gendang tanpa melodi Sehingga terciptanya tartar aku berkeinginan memang ini pertama dulu saran dari kawan-kawan juga untuk dipatenkan hakinya dipatenkan sehingga uh, hak ini uh, terkualnya dihargai di situ. Kemudian kalau untuk memproduksi beberapa yang mungkin bisa diproduksi saya ada kepingin bermainnya secara orkestra artinya beberapa alat ini banyak 4 lima buting bermain dengan Alat ini, yang tadinya juga terus masuk ke uh, pengiring sinuman hadrah tadi Harus direalisasikan juga ke situ Tetapi tidak merusak dengan pemusik-pemusik di sinuman hadrah yang ada Melodi unik yang dihasilkan tartar -tar ini pun tidak hanya untuk aliran musik country ala Benjo Afrika Namun juga bisa dikreasikan untuk musik aliran pop Jadi bagaimana anda ingin mencoba alat musik ini? Agil Rizky, Duta TV, Bancar Masih